Dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang kalau memang ada, seluruhnya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang nyata-nyata sudah mendapat jaminan ampun dari segala dosa ini, ibadahnya luar biasa. Luar biasa bagaimana? Sejarah menceritakan beliau kalau sholat malam sampai bengkak kakinya karena rajin sujud Aisyah menceritakan Satu malam selesai sholat isya saya akan tidur Saya lihat suami saya sedang sholat maka saya pun tidur Tengah malam saya terbangun dari tidur saya lihat suami saya masih sholat juga Saya tidur lagi